Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Om Rahayu, Rahayu Pattiwah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi qanati wa marhaban bimfin do'mel kanal kana limosgeldines. Hai, fermilti he sawdilo teken mai. Anyong tabah. Stripin snofa. Makita ulit. Mata ne. Oh uh, saudara-saudara kawan-kawan segala di sana segala keruan. kali ini kita hanya mau me upload, menceritakan ulang perjalanan kami di kampung yang sudah sekitar sebulan lebih tidak kami upload baru kali ini hendak diupload dan ada beberapa season perjalanan yang sekiranya mudah-mudahan kita dapat manfaat dari video tersebut untuk lebih singkatnya selamat menyaksikan ini season pertama selamat menyaksikan saudara-saudara kawan-kawan segala misalnya segala kron, kita saat ini berada di lokasi rumah yang dulunya dibangun di zaman Belanda dan Menurut cerita di zaman Belanda, cuman kita belum ketemu narasumber yang lebih valid menceritakannya. Namun jika dilihat dari struktur, ini tidak dibuat dengan peralatan canggih seperti peralatan sainsol atau gergaji mesin. Tapi dibuat dengan kapak. Ada. Nah, ini yang lebih kelihatan nih. nih. Sementara. Baru um, sedikit informasi. Ini saat ini dipakai oleh pihak puskesmas. Nah, itu bekas tarahan bunyi kami. Besar ini. Kasih tarah nih, gas kapak, beliung. Hmm. Apa ini sudah ada bergeseran nih. Sudah ada bergeser karena dia sedikit ada tarikan. Nah itu strukturnya sudah bergeser Harus ini kan di sini. Harus ini, ke sebelah kanan. Ini dulu. Oke. Okay. Nah, ini bisa dilihat ini adalah bentuk peninggalan peninggalan zaman dulu zaman Belanda Jepang atau setidaknya sebelum merdeka informasi sementara seperti itu ini adalah bangunan yang dijadikan uh, milik puskesmas bagian daripada aset pemerintah Terima kasih kepada kawan-kawan segala dari sana, segala keruan atas eh, berkenan untuk meluangkan waktu menonton. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya oleh karena kesibukan, jarang aktif dan jarang mengunjungi para subscriber dan hal ini tidak mengurangi rasa terima kasih dan hormat saya kepada Anda ada saat-saat tertentu saya mengunjungi Anda terima kasih sampai jumpa di season yang lain, mohon maafkan atas segala kekurangan yang belum dikunjungi harap memaafkan, insya Allah saya, saya akan kunjungi demikian semoga bermanfaat sampai jumpa Om Rahayu, Rahayu Partiwa.